Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali di Fatifi hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan kabar spesial dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabatan untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar, mana kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan kabar dan info terbaru Serta vitamin bahagia dari idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan kita nih persahabat ya Di kabar pertama pasti kalian bahagia Dan ngakak banget ya melihat kelakuan abang Fatih Yang pengen permen bunda Lesti Wow <tcha> Di sela-sela saat badut menghibur nih persahabat ya Esalvok dengan baby L Yang rebutan permen dengan bunda Lesti Ini sih cute banget Masya Allah banget ya Kebahagiaan yang kita dapatkan mudah-mudahan Rumah tangga Lesti dan Bilar selalu langgeng, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun persahabat yang direpost kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC Ada kalimat caption juga yang dituliskan Di tengah-tengah om badut lagi menghibur bayi-bayi bongsor Mimin salfok sama abang yang mupeng permen bunda wow. Ini sih cute banget ya hingga komentar pun banyak sekali diberikan dari akun lina underscore novel16 mengatakan, Tenang bang, ntar kalau abang disuruh beli minyak goreng ke warung, kembaliannya beliin permen kaki aja katanya tuh. ngakak banget ya. Ada juga tanggapan lain persahabat ya dari akun Instagram. Wahyani Umi mengatakan di kolom komentar Abang kesel gak dikasih permen Kojek Masya Allah Anak kecil 6 bulan Udah ngerti pengen permen cerdas Abang pastinya Abang Fatih ini anak yang pintar Anak yang soleh Kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian perselabat Jadi simbang juga ini info penting untuk warga Konoha Karena akan segera hadir Duet antara Asila Maisa Dengan Bunda Lesti Kejora Wow, ditunggu banget ya Gak sabar Ini akan segera hadir Gak lama lagi Kita akan menyaksikan suara emas Bunda Lesti Yang akan duet bareng dengan Asila Masya banget ya Kita tentunya trendingkan Wajib trending banget ini persahabat ya Yuk sama-sama kita support Kita dukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Dan kita lihat juga di kalimat komentar Dari nunung.korniasih.3956 mengatakan Bismillah trending lagunya Amin Mudah-mudahan persahabat ya Untuk lagu duet Bunda Lesti dan Asila Ini bisa trending dan booming Selanjutnya persahabat kita simak juga ini ada momen spesial yang kita dapatkan malam hari ini, Bunda Lesti kembali menyanyikan lagu kesukaan dari sang suami Wow, Bunda Lesti kejora saat narik suara tinggi, ini luar biasa banget, suara emasnya Bunda Lesti memang the best banget ya Selalu konsisten, mudah-mudahan tetap berkarya persahabat ya, dan selalu memberikan karya-karya terbaik nih untuk kita semuanya Momen ini diunggah kembali oleh Les Larsik. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah, melengking plan. Eh, udah dulu ya, kalau ada vitamin min up di IGS dari tadi posting terus. <laughs> Masya Allah banget ya, pokoknya. Saat suaranya Bunda Lesti narik nada tinggi, ini tentunya kebanggaan banget ya. Super duper the best untuk Bunda Lesti kecil kita lihat juga di kalimat komentar, salah satunya dari Nur Aisyah. Anuskarmonthe mengatakan, "Bunda Lesti yang nyanyi, gua yang nahan napas, tinggi banget suaranya." Wow, luar biasa banget ya idola kita! Dan selanjutnya, bersahabat disimak juga di kabar terbaru yang diunggah oleh Papa Bilar. Ternyata malam hari ini kedatangan tamu spesial, ada... Bapak Rakes nih persahabatnya bersama istri Wow ini kejutan apalagi yang akan disuguhkan oleh Leslar Entertainment Semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana total stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.